Nah, tadi Pak Dekan berbicara anak sudah tiga, sekarang umur 30 tahun sudah dokter. Itu gimana sih caranya bisa memanajemen di samping ya, di samping kita berumah tangga, ada tanggung jawab, terus langsung bisa jadi dokter. Saya sebenarnya malu. di gitu, Gimana cara manajemennya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Deddy Zeti Official. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang uh, dunia pendidikan. Alhamdulillah dengan kesempatan waktu yang ada, hadir bersama para pendengar ataupun penonton video ini masih muda. Dan sangat luar biasa, Alhamdulillah beliau dipercayakan untuk uh, sebagai ketua Dekan ya. Dekan, dekan Ilmu Komunikasi, Komunikasi di? di Universitas Islamiah. Oh, ah di Universitas Islamiah, Alhamdulillah dengan usia muda. Dan saya rasa mungkin beliau ini Dekan terbunda ya Pak. Untuk kerja di Ubir, ya, atau di Indonesia mungkin ada yang lebih muda. Iya, baik nah, ya. untuk menyikap waktu, beruntung sekali kita. Masih stay di uh, Dedicated Official dan mendengarkan uh, hasil dari pembicaraan kita ini Semoga hasil pembicaraan kita ini nanti membawa inspirasi Ataupun partisipasi bagi para penonton. Baik, selamat sore ya Selamat sore, -sore ya, Pak Imam Riawan sore, Pak Ade, Pak Ade, Pak Deddy Biasanya panggil Ade sudah. Iya, ah, <laughs> <Dedi. laughs> ya, uh. Pak, Pak Ade ya, <laughs> ya. Uh, boleh kita minta perkenalan dulu kepada para penonton silahkan. oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pendengar Dedy Z3 ya Oficial ya oke, Perkenalkan nama saya Muhammad A.F. Imam Biawan uh -huh. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, yeah. Dan alhamdulillah pada saat ini diberikan amanah untuk dapat mengalirkan di Fakultas Komunikasi Universitas Islam Riau. Yeah. Dan singkat, S1 saya di UIN, uh -huh. S2-nya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, okay. dan S3-nya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sumatera. Jadi kalau kita bisa lihat gitu ya, kalau dibandingkan dengan kampus-kampus terkenal, -kampus boleh bisa dibilang bahwa saya lulusan di kampus yang biasa lah gitu. ya. yang menengah lah gitu, ya. bukan berarti jelek, tapi kita banyak merasa dari kampus yang biasa. Hmm. Ya pikir kawan-kawan yang lain juga banyak ya bisa win, ya. bisa apa namanya win. Iya. Oke, okay. baik panggil bapak Riawan aja lah untuk lebih hmm. singkat, karena namanya terlupakan. <laughs> <Anda bisa> terlupakan. <tuh> ya dan gelarnya pun alhamdulillah biasa sudah doktor pemirsa ya, sangat berhenti sekali 30 tahun usia sudah dapat dokter gitu ya bisa melindahkan Nah ini saya sangat apresiasi sekali dan bangga sekali bisa bersama di digital official ini tentu pertama pertanyaan saya ada lagi sudah berapa orang rumah? Nah, ini lo berapa nih lain nih tadi tadi bicara iya ya sekarang rumah saya cuma satu ya sekarang mah ada empat oh sekarang di cerita itu Ini istri satu ya kemudian anak tiga oh iya oh iya di rumah itu ada empat oh gitu ya oh bukan istrinya empat jadi anak pertama sekarang di dan yang pertama sekarang di Solo, Jawa Tengah Oh, Solo umur berapa itu? Umurnya mungkin 14 tahun belas tahun sekarang sekolah di? Di Pondok, Sangre, Oh Alhamdulillah, agak habis juga ternyata pada rekan kita ini ya Yang kedua? Yang kedua, isinya <laughs> saya lupakan <laughs> Dia tamat SD tahun ini dan uh. sama akan berangkat juga ke Solo, Jawa Tengah Solo, oh, Jawa Tengah juga? Sama-sama? Sama, -sama, sama cewek ya, sama ya Alhamdulillah, terus yang selanjutnya yang ketiga ini yang cowok, kelas uh, dua, kelas satu kelas 1, kelas kelas 1 SD, satu. Ya, satu SD. Uh, Umurnya mungkin SD, kelas dua tahun kelas dua tahun kelas dua SD, kelas dua SD, kelas dua SD, Cukup <tiga> dua <dulu> ya. <laughs> nah, saja kelas dua SD, kelas dua SD, kelas dua SD, kelas dua SD, kelas dua SD, tahun sudah bisa meraih dokter jadi itu apakah ada konsep sebelumnya atau bagaimana atau faktor orang tua atau memang bagaimana ceritanya? Ya kalau apa namanya memang kalau saya pikir adalah ya faktor orang tua karena mm -hmm. memang orang tua pada saat itu tidak mau mengusahakan atau mengupayakan untuk jadi PNS. Mm -hmm. Tapi kalau saya keinginan untuk lanjut S2 memang keinginan pribadi sih sebenarnya. Iya yeah, yeah. iya betul betul betul. Hmm. Nah tadi Pak Dekan berbicara anak sudah tiga, hmm. sekarang umur 30 tahun sudah dokter. Itu gimana sih caranya bisa memanajemen? di samping ya, ya di samping kita berumah tangga ada tanggung jawab, terus langsung bisa jadi dokter. Saya sebenarnya malu di gitu. Ya. Gimana cara manajemennya? Sebenarnya ini kritik ya, bagi kita semua gitu. Iya. Kenapa... No? kita berpikirnya terlalu panjang ketika untuk mengambil sebuah keputusan oh. karena saya itu termasuk orang yang tidak terlalu berpikir panjang untuk mengambil sebuah keputusan yeah. jadi ketika kita memutuskan atau kita punya keinginan satu keinginan maka segeralah bergerak dan lakukan itu yeah. karena pengalaman saya, saya pengen S3 dan juga uh, saya pengen S3 yeah. udah saya lanjut S3 Uhum. Kita gak mikir bagaimana uang kuliah, yeah. kita mikir bagaimana keluarga Bahkan yang sangat menyedihkan waktu itu ya Sebenarnya yeah. ketika daftar S3 anak itu sedang dalam kandungan dan mau lahir pada hari itu nah, nah, Hari sih. itu lahir, hari itu saya berangkat ke Bandung untuk tes Tes? Untuk tes hmm. 3 Iya, iya, iya Jadi intinya, ya kalau seandainya kita udah punya niat, ya lakukan gitu oh, Jangan ya. sampai kita menunda-nunda sampai siap, nggak akan siap-siap Betul sekali sampai Saya punya teman di Win juga semuanya Mantap ya, sudah S2 ya. Aku pengen nanti Ya, itu dia bicara sekitar tahun 2012, waktu itu baru-baru selesai sekolah 2 kan? Iya nah, Sampai sekarang, tahun 2022 Kawan-kawan tersebut, alhamdulillah Belum juga Sampai hari belum juga Artinya besok, besok itu nggak terukur ya? Iya, jadi uh. tidak ada yang terukur dan orang mungkin banyak yang khawatir Gimana nanti bayar orang SPP, gimana nanti ngelukin anak gitu. Betul sekali Nah, gini padahal kan uh, SD SMP Itu Uh, nyampe ke dokter itu terpikirnya dari kapan? kalau nyampe ke dokter sebenarnya di S2 ya Oh. Jika setelah selesai S2 dan jadi dosen sebenarnya oh itu, tuntutan atau bagaimana kira-kira? ya jadi itu sebenarnya tuntutan karir ya karena kalau ya. S2 tentu ada S3 kan? Iya. Ya, betul sebenarnya. sekali kemudian terakhir nanti kalau ada reti ada jadi Profesor okay. jadi kita berpikir menjadi dosen Eh, sorry, menjadi S tiga itu menjadi dapat dokter ya karena memang di, di sana. Iya iya iya. iya. Nah uh, S 1 jurusan apa tadi? S satu jurusan ilmu komunikasi. Komunikasi S 2 nya lalu? komunikasi. komunikasi juga. Sekalian S tiga nya gitu. S tiga komunikasi cuman nama jurusannya karena yang apa ya, yang yang Nah yang diterima, yang menerima saya itu adalah komunikasi penyiaran Islam. Oh seperti itu. Nah gini nih Pak Daekan, buat kita yang menonton ini yang masih sekolah SMA ataupun masih SMP ataupun sudah eh, memilih eh, bidang kuliahnya. Nah Pak Daekan kira-kira apa yang bisa disampaikan ke pendengar ataupun penonton tentang ilmu komunikasi ini? Uh, seperti itu, maksudnya uh, peluang ataupun apa gitu Supaya penonton kita uh, ada ini gitu, pertarikan seperti ini ya bisa jadi jadi sekaligus romos. Bapak sih ada tadi. Iya iya iya. Fasilitasi awalnya <oleh tuk> pawali kita di ketika <tuk> ya. dosen <di> <tuk> <tuk> kampusnya. Betul kali. Iya. Jadi kalau zaman dulu ketika kita bicara ilmu komunikasi itu <tuk> ya. identik dengan yang pertama namanya wartawan. Betul, betul Kemudian sekali. yang kedua humas. Iya. Yeah. Dan yang ketiga adalah komunikator profesional Betul Kalau di Winsuska itu karena dia berada di bawah fakultas dakwah maka Dulu mungkin kita diharapkan untuk menjadi penceramah Betul juga. Jadi iya. ini di bidang komunikasi uh -uh. Nah, Tapi sekarang karena sudah bergeser ada istilahnya itu Kerangka kualifikasi nasional Indonesia uh -uh. di mana seorang lulusan itu sudah harus Menetapkan profesi ataupun profil dia ketika lulus sebagai mahasiswa, maka profil di bidang ilmu komunikasi, khususnya di psikologi, itu adalah menjadi hmm. yang pertama, komunikator profesional. Uh -huh. Jadi, Anda terserah mau kerja di mana saja mau di bidang apa saja maka ada dituntut untuk bisa di mengkomunikasikan informasi kepada publik. Iya. Dan iya. yang kedua selain itu kalau seandainya kita malu atau iya. tidak pilih berbicara di depan publik, uh -huh. maka ada satu lagi pulang yaitu sebagai konten kreator. Iya. Jadi pencipta pesan. Betul sekali. Iya. Youtuber, uh -huh. tiktokers, iya. dan lain sebagainya. Betul. Betul. Nah. Um... Ternyata memang ilmu komunikasi ini di dalam kehidupan pada saat ini Mungkin sangat diperlukan sekali para pendengar Nah, eh, ada nggak kata-kata yang bagus untuk disampaikan tentang ilmu komunikasi ini? Ya, ilmu komunikasi itu sebenarnya seperti seolah-olah mudah untuk disampaikan ya. Tapi sebenarnya untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan itu sangat-sangat sulit Betul akan tetapi di sisi lain ketika kita mau saja untuk berkomunikasi maka akan terbuka jalan-jalan yang ingin kita raih yeah. di masa yang akan datang. Yeah. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak mau komunikasi sebenarnya dengan komunikasi aja kita sudah selesai masalahnya. Yeah. Nah, yeah. Jadi buat pendengar Daddy Z3 ini ya yeah. jangan malu untuk berkomunikasi dan yeah. jangan takut untuk berkomunikasi karena yeah. dengan komunikasi akan terbuka sebuah pintu yang akan membukakan kita jalan untuk menyelesaikan masalah dan menghadapi atau mencapai meraih cita-cita kita. Oh, Oke, okay. luar biasa sekali. Dan alangkah bagusnya juga uh, kita yang bawa apa namanya, bingung uh, memilih jurusan ya. Mungkin salah satu ilmu, ilmu komunikasi inilah salah satu peluang yang bagus di saat sekarang ini. Ya nah mungkin Bisa, juga bagus di... di uir ya Alhamdulillah bagus ya Karena kita banteng efek terhadap pandemi gitu ya Karena iya karena iya. Pandemi, gitu. oh, iya iya. iya, status iya. Status lain, menurut Apa namanya program studi lain menurut I. Animu ya semangat masyarakat ke sana -e. Tapi alhamdulillah bukan yang mau takar Atau bagaimana alhamdulillah pada hari ini uh, Tingkat uh, keinginan masyarakat untuk Menjadi mahasiswa di bidang ilmu komunikasi itu cukup tinggi Kira-kira ini cerita kampus sedikit nih, WIR uh, pada tahun ini sudah uh, berapa mahasiswanya di jurusan komunikasi? Kalau di jurusan komunikasi, uh, mahasiswa barunya itu sekitar kemarin kita menerima sekitar 320 orang. Oh iya. Jadi kalau sebelum pandemi itu ya angkanya sekitar 300 sampai 350. Tapi secara keseluruhan total mahasiswa kita itu ada 1.500. Luar oh, biasa. Dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah. Ada yang diem negara negara tanah. Oh, ah kebetulan belum belum ada ya. ya Mudah-mudahan ke oh. sudah menjangkau ke sana ya. ya. Nah ini kembali lagi kehidupan pribadi eh, Pak Deakan nih ceritanya. Jadi sedikit Pak Deakan bercerita tentang keberbaran ataupun hal-hal yang menangkan pada masa mengambil S2 ya yeah. anak mau mau lahir gitu ya S3 gitu. ya, S3 ya maaf ya S3 nah kira-kira apa lagi yang bisa kita berbagi cinta sama pendapatan ya intinya tadi kan kita semua karena hmm. memang kadang-kadang pendidikan itu kan mengalami kritik juga betul. ada orang yang banyak sekali kritik yang datang terhadap bidang pendidikan yeah. nah maka dari pada itu, itu ya kita harus bisa mengikuti proses daripada sebuah pendidikan tersebut gitu. oh, uh, uh. Nah, karena pendidikan ini ya, tidak tahu oh, uh, uh. nanti bisa menjamin masa depan atau tidak ya, uh, uh. itu adalah proses yang harus kita jalani yeah, iya betul sekali waduh ini asal masuk lagi nih Buat sekolahnya pengen banyak cerita uh, mengenai tentang keadaan uh, tapi sedikit closing nih ya. untuk para pendengar kita kira-kira yang -kira. pertama tentu jangan lupa subscribe Aduh. kemudian yang kedua subscribe juga channel saya yang nah, ketiga kalau sudah punya niat yang baik maka ya. ya. segera dilakukan karena apapun Tantangan dan rintangannya pasti kalian bisa menyelesaikannya kalau sudah menulai Iya, betul sekali Alhamdulillah, luar biasa Singkat pada uh, pertemuan kita ini dan semoga ke depan bisa kita lebih banyak cerita yang panjang Karena kebetulan juga ini sudah masuk waktu asar Dan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya Terima kasih waktunya dalam waktu singkat kasih. Ya, semoga, semoga lancar uh, urusannya dan Uh, fakultas Ilmu Komunikasi UIN semakin berkembang. Amin, Amin, ya Amin. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.